EA yeah, Games Challenge Everything <travail> NANI? sama lagi dengan tes iso2 ya kali ini tes iso2 sedang mengambil citra barunya itu ciso segmen versi kupu, -kupu. ya yes, seperti biasa ya uh, kalian bisa aplikasinya lalu kalian aktifin aja pada aplikasi modnya dan setelah itu kita akan mulai bermain guys oke okay, guys kita langsung mulai bermain guys ya kita langsung main bermain guys di mode war guys oke okay, kita langsung mulai aja guys moga jadi oh the forge nyangkep ya video de de de de mati guys duduk. situ guys nanti guys wah de de de de mati guys selebihnya sih guys atas guys di atas gunung guys tambah de de de de mati guys oh mati guys saya lagi guys mesti guys sejarah guys semakai dedede dedede di bawah guys dedede wih mati guys mantep guys saya lagi ganti guys, guys ambil yang guys itemnya guys kode oh, udah dia kena zona guys semak dedede wih menang guys mantap guys cheatnya guys oke okay. itu aja guys ya untuk cheatku pun kupunya -kup guys ya jangan lupa subscribe dan dukung terus kalian berdua oke okay guys itu tuh guys topik budaya. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh